Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat untuk Nabi Muhammad Wasallam yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh guru karyawan para pegawai yang sempat hadir pada kesempatan kali ini anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan yang pertama bahwa kita mengapresiasi kita menghargai kita mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada Exkul Pusal. kenapa kita memberikan penghargaan dan apresiasi dan kita mengucapkan terima kasih pertama karena prestasinya yang telah membawa nama baik SMK Negeri Ponto telah meraih juara tiga bersama pada turnamen futsal ya turnamen futsal yang pada pekan ini dilaksanakan dua hari yang lalu ya dua hari yang lalu tentu ini adalah prestasi ya prestasi saya apa namanya saya ingin me menyampaikan ada laporan orang tua siswa dia bilang pak Dikasih di izin itu anak-anak pergi futsal, saya bilang, "Oh iya, memang ada surat izinnya itu, dan itu mewakili sekolah." Nah. Jadi, apa jawaban beliau? Dia bilang, "Saya kira itu di luar dari program sekolah karena terbengkalai nanti pelajarannya." Saya bilang, Belajar itu tidak mesti harus di dalam kelas, ada guru di depan, siswa bawa buku, ataukah mencatat. Bukan hanya itu yang dimaksud dengan belajar. Pergi ekskul, itu namanya ekstra belajar juga namanya. Apa yang dipelajari dari sepak bola? Pertama kolaborasi, belajar berkolaborasi, belajar sama. Kalau tidak bekerja sama dalam satu tim, mustahil bisa sampai juara tiga ya kan? Harus bekerja sama dulu, harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Ada yang bertugas sebagai penyerang, ada yang bertugas sebagai kiper. Ada kiper itu tugasnya menjaga gawang, kan? Ada yang bertugas untuk membagi bola, ada yang pokoknya itu adalah uh, sebuah kontestasi untuk membangun kerjasama, sama. Tim namanya dan itu harus ada latihannya Harus ada pembiasaan Kalau hanya tahu teori Oh tidak bisa Kalau tahu teorinya apa sifat bola itu ya cukup ditendang saja Apakah jari yang kena Atau apa yang kena teorinya ada Tetapi kalau hanya teori saja Tidak bisa Harus latihan Harus dilatih, pembiasaan diri Sama juga halnya dengan belajar Di ruang kelas Harus ada latihan harus ada pembiasaan sehingga akan menjadi karakter bagi kita ya. kalau pergi di kantin tidak usah dibiasakan tidak usah kalau pergi keluyuran, main game tidak usah dibiasakan, kenapa? karena biar juga tidak dibiasakan pasti ke sana saya mau ambil ilustrasi begini khusus pertanian mana pertanian? Ini pertanian? pertanian kalau kita tanam padi Ya, kalau kita tanam padi Apakah pasti tumbuh rumput? Nah saya tanya dulu Kalau kita tanam padi di sawah Bagaimana rumputnya? Apakah tumbuh atau tidak? Padahal kan tidak tanam rumput kan? Nah, Sekarang semua balik Kalau kita tanam rumput apakah padi juga akan tumbuh? Tidak Tadinya, karena dasar dari sawah itu memang rumput yang banyak jadi maksudnya begini ilustrasi ini akan aku sekalian menjadi perlahan pelajaran bagi kita Ya, kalau kita belajar sudah pasti tumbuh permainan game apa dan lain sebagainya dalam belajar itu tetapi kalau kita utamakan game tidak ada pembelajaran yang kita dapatkan dari sini. Ya, kalau anak-anak itu pintar, kalau anak-anak itu pintar, cerdas, pasti di dalam kepintaran, kecerdasan itu ada nakal-nakalnya sedikit. Betul tidak? Oh. Tapi kalau yang diutamakan nakalnya, tidak ada kepintaran dan kecerdasan sedikit pun di sini. Sama juga hanya dengan kehidupan kita ini anak-anak sekalian Kalau kita kejar akhirat Halo Kalau kita kejar akhirat Maka pasti dunia akan ikut di dalamnya Tapi kalau kita hanya kejar dunia Tidak akan ikut akhirat Ini ilustrasi anak-anak sekalian Bagaimana kita menjalani kehidupan ini Kita utamakan yang prioritas Kita prioritaskan yang utama Belajar prioritas, karena kalaupun tidak kita utamakan main gamenya pasti ikut juga game. -nya. Belajar kita utamakan, dalam ibadah, sholat kita utamakan, akhirat kita utamakan, kita prioritaskan supaya ikut juga dunianya, karena kalau dunia yang kita kejar akhiratnya tidak akan didapat. Olehnya itu, futsal menjadi ekskul, salah satu ekskul di sekolah kita ini yang saya kira setiap tahun ini membawa ikut turnamen ikut turnamen, tahun lalu juga ada Pak Wahyu yang bawa Alhamdulillah, terima kasih Pak Wahyu sudah selalu dapat juara selalu dapat juara sehingga ini mesti diaktifkan diaktifkan latihan yang di terbalik saya kira begitu Insya Allah ke depannya nanti sudah jadi juara saat, kan Amin itu kita bersama selanjutnya anak-anak sekalian sekarang ini kita sudah masuk di bulan November, bulan 11. Akhir bulan ini kita sudah semester akhir. ya Sudah semester ganjil ya, kita sudah semester ganjil. Karenanya karena anak sekalian persiapkan materi-materi kita kembali, kumpulkan semua pembelajaran-pembelajaran kita, materi-materi kita, karena yang namanya semester akhir, itu diakumulasi mulai dari pembelajaran-pembelajaran. Uh, pertama kedua dan seterusnya sampai selesai ya. olehnya itu orang-orang tetap semangat belajar utamakan ya utamakan belajar dan yang utama juga adalah pembiasaan pembiasaan baik yang baik masuk sekolah jangan eh, nanti ada guru baru dikira belajar datang di sekolah tepat waktu itu juga adalah pembelajaran pembelajaran juga itu jadi, belajar itu butuh kesabaran, butuh ketabahan. Kalau ada orang yang tidak sabar, kalau ada orang yang tidak tabah dalam belajar, pasti dia nanti akan cepat gagal. Mengakhiri amanat saya pada kesempatan ini, saya ingin bercerita dulu. Bisa dikau? No? Sedikit saja. Sedikit saja. Iya. Dulu ulama besar kita, ulama-ulama besar kita, kalau dia pergi menuntut ilmu ilmu agama kalau dia belajar sama Pak Ustadz atau Pak Kiai, itu sampai lima kali datang di rumahnya baru mulai pembelajaran lima kali diulak balik lima kali, bahkan sampai ada yang berkali-kali, bosan jadi, kalau ada sepuluh orang datang bola balik hari ini datang tidak ada gurunya, tidak ditemui gurunya Karena gurunya ada dan kerja Besoknya lagi datang lagi Sepuluh orang Yang yang datang tinggal sembilan Karena bosan ini satu, tapi parah Keesokan harinya Datang lagi Sisa delapan uh, orang yang datang Yang lainnya Mulai berguguran satu persatu Kenapa? Karena tidak sabar Sampai lima kali Akhirnya kemudian yang tinggal belajar itu sisa tiga orang. Apakah ini merupakan kelalaian dari seorang ustadz atau guru? Bukan. Itu adalah ujian pertama bagi seorang murid. Diuji kesabarannya dulu. Mungkin kalau kita, mungkin kalau kita datang pagi tidak ada guru, besoknya begitu. Ah, jangan juga cepat datang deh Tidak ada juga guru yang datang di jam pertama. Ini kan uji kesabaran kita. Ternyata, setelah ditanya guru tersebut, kenapa Pak Guru, di eh, hari ini kami bolak balik, baru pagi hari ini kita datang. Dia bilang, saya uji kesabaran kalian. Berarti kalian hanya bertiga yang betul-betul serius mau belajar. Yang lain itu tidak usah diperlukan. Dia memang tidak mau belajar. Di sini, di sekolah kita, juga anak-anakku sekalian, ada namanya ujian. Ujian yang setiap hari itu berlangsung. Jadi kita diuji itu kesabaran kita. Ada yang malas masuk Berarti memang dia Tidak mau sekolah di SMK 4. Itu bagian dari ujian Sehingga kalau dikeluarkan Memang dia tidak berjodoh di sini di sekolah Tidak mau dapat di jas SMK 4. Meskipun dia ininya sudah kelas 3 kan? Seperti itu Sehingga anak-anak sekalian Dalam belajar dibutuhkan kesabar Kesabaran, ketabahan Ketukuhan, kegigihan, Istiqamah Konsistensi, itu yang dibutuhkan aku sekalian, Pintar keterampilan itu gampangnya dipelajari, mudah dipelajari. Cari di Google, ditahui. Oh, begini caranya, begini teknik. Tetapi kesabaran itu harus melalui pembiasaan, harus melalui uh, percobaan. Dicoba dulu, setelah dicoba diulangi, setelah diulangi diulangi lagi, setelah itu diulangi lagi, sampai akhirnya berkali-kali menjadi lah kebiasaan sudah menjadi kebiasaan maka akan menjadi karakteristik kita menjadi orang yang sabar ya kalau kita sabar anak-anak sekalian memang perintah dalam Al-Qur'an innaullah ma'asadirin sungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar jadi kalau kita sabar menuntut ilmu insya Allah pasti Allah mempersamai kita dalam aktivitas kita kiranya hanya ini saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf kalau ada yang kurang wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.